Oke, kali ini kita mau mancing. Kita mancing betok. Jadi ini pancingnya. Pancing ikan betok ya. Kita cari umpannya dulu ya. Kali ini kita mau cari umpannya itu pakai entung. Oke jadi kita mau cari entung. Entungnya agak sulit sekarang ya. Kayaknya di sana ada entungnya itu pisangnya. Yuk kita langsung ke sana. Kita udah dapet entung tapi kecil banget ini entungnya. Kayaknya kurang besar. Kita cari lagi yang agak besar dikit. Oke jadi kita dapet ya ini udah agak mau jadi apa ya? pompong ya. Kita coba pakai umpan sebesar ini kira-kira dimakan ikan apa enggak. Langsung aja kita pasang, tapi sebelumnya kita panjangin dulu pancingnya, guys. Kita pakai umpan entung. jadi karena lama enggak pernah mancing ya pengen mancing cari hiburan ya teman-teman kalau teman-teman sendiri gimana kalau gabut ngapain aja ini sedikit terus ya soalnya lama enggak dipakai pancingnya ini kita puter-puter dulu Oke. Sedikit rowat. Lalu kita buka penutupnya. Langsung aja dipanjangin. Oke, panjang. Pastikan ya dia kuat. Ya sudah, sudah ready ini tutupnya kita simpen dulu oke jadi tutupnya udah aku simpen nah, lalu kita kasih untung ini dipanceng ya ini untung tadi yang besar apakah kira-kira ada ikan yang makan untung sebesar ini kita coba aja dulu kita selipin di perutnya ya kita tancap oh, Aku sebenarnya agak geli Sama entung Waduh gak mempan Udah ya Udah nancap Sebenarnya aku agak merinding teman-teman Posisinya uh, Oke okay. Mungkin seperti ini ya Gak tahu ini dapat apa enggak <laughs> Sebenarnya ini agak koplak ya Langsung aja kita Pancingin jadi kita mancingnya nggak di situ ya, kita di tempat lain. Di yang satunya di sana itu. Oke langsung kita menuju ke sana. Oke siap, kita udah siap mancing. Langsung aja kita jeburin. Hup. Kita tunggu teman-teman. Apakah ada yang gondol? Uh, sepertinya ada tarikan. Ke gondol teman-teman. Wah nggak tahu ini. Sepertinya besar ini ikannya nya ini. Uh, uh, uh, uh, oh my god, uh, uh, uh. uh. Anjir, apa ini kira-kira? Sepertinya besar sekali gaknya ini. Lihat teman-teman bisa lihat sendiri ya. Gila ini kayaknya monster ini yang nyamber ini tadi. lu lu lu lu lu dibawa kemana ini? Waduh waduh waduh, lu dibawa ke pinggiran sana. Wes, wow, wow itu itu itu teman-teman, tuh -teman. ya, wow wow wow, gila, ini sepertinya besar sekali kanya, oh wow, dibawa ngerong, nah dibawa kemana ini teman-teman? <laughs> Ikannya besar sekali, sampai dibawa munyer munyer. Wuh, wush, wush, menggila. Wah, uh, uh, strek, strek, strek. Kita pendekin kayak pancingnya kita tarik lagi, kita masih bergulat. Wanjai. Wanjai. Wanjai. Besar sekali ikannya. Uh. Ternyata ikan lele. Kita coba tarik teman-teman. Hus. -teman. Hus kita dapat ikan lele mancing mania mantap bus besar sekali ini waduh Sepertinya hamil ini teman-teman ikan lelenya. Oke, mungkin cukup di sini aja ya. Pancing mania, mantap.